preview Alhamdulillah di kesempatan kali ini telah hadir bersama-sama kita Bapak Profesor Rusli. Prof bilang masih mudah sebagai profesor nah, ini, Prof kita mungkin sudah kenal dengan beliau Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana di IIM Palu Yang hari ini akan bersama-sama kita memudah tentang hmm, Pemikiran Salafisnos berapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa alihi wa sahbihi Allahumma ala sahla ila maja al sahla Bapak-bapak yang saya banggakan saya diminta untuk berbicara tentang persoalan salafi atau gerakan salafi seperti yang kita pahami bahwa sumber Ajaran kita atau sumber hukum Islam kita ini adalah ada dua yang disepakati: ada Al-Qur'an, ada Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah ini dia perlu dipahami. Pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah ini, yang, yang memunculkan berbagai aliran berbagai madhab pemikiran maka tidak heran kemudian pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah oleh para ulama yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum Islam -persoalan ini memunculkan madhab-madhab fikih. kita mengenal perkembangan madhab fikih itu dari zaman Nabi sebelum kita masuk, ini kita awali dulu zaman Nabi ini kita yang disebut dengan madhab itu kan terdapat. Pada zaman nabi itu, para sahabat nabi itu, mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda. Antara umar, antara Utsman, Ali bin abi talib, siti anisa, dan sebagainya. Maka dalam siaran Islam itu kita mengenal ada tiga tipologi pemberi fatwa. Pada zaman nabi, pada zaman sahabat itu kan. Yang pertama al-muftiruna orang yang banyak memberikan fatwa. Siapa? Misalnya Abdullah bin Umar. Ada Abdullah bin Abbas. Kemudian ada Umar bin Khattab. Siti Aisyah itu disebut al-muftiruna fil Ada yang al-mutawassituna fil fatwa. Dia menengah aja tidak seperti yang pertama. Nah, kemudian ada yang al Orang yang sedikit memberikan fatwa Artinya di masa sahabat itu sudah muncul Beberapa aliran pemikiran Yang pemikiran itu kemudian dibuat Menjadi dua kategori Yang disebut dengan literalis dan substansialis Kalau dalam bahasa Arab Ada yang disebut dengan Harfiah Atau nosiyah Ada yang disebut dengan Makosidiyah Terkait dengan uh, Makosid atau substansi dari Pemikiran Islam. Nah kemudian pada pada perkembangan berikutnya itu muncul di dalam fikih misalnya ada dua aliran, ada disebut dengan al Ra'i ada Ahlul hadis. Ada yang berorientasi pada nalar yang nanti memunculkan pemikiran-pemikiran yang sedikit moderat dan liberal. Ada yang berorientasi pada teks yang kemudian memunculkan aliran-aliran yang sedikit literal dalam memahami teks. Nah, dari sinilah kemudian akan muncul satu gerakan yang kemudian disebut dengan salafi yang berorientasi pada nafsiyah teks, literal Nah, sebenarnya kata salaf atau salafi itu itu dipahami dalam dua pengertian sebenarnya ada salaf itu dinisbarkan pada masa ya, yeah, salafus -sahri. para ulama-ulama dulu punya salafus -sahri para sahabat-sahabat disebut dengan salat-salat ya, semuanya maka Nabi pernah mengatakan khairul kuruni kuruni summal ladina yalunahum summal ladina sumaladina summal ladina yalunahum Nabi mengatakan masa prioritas yang paling baik itu adalah masa itu. kemudian masa setelah itu itu masa siapa itu Pak? sahabat setelah itu masa setelah mereka siapa? tabi'i dan tabi'u tabi'i maka kata salaf itu disebut dengan masa periode. Maka kita bukan dianggap salaf ini, kita dianggap halaf generasi modern. Nah, generasi yang lahir tahun 80-an disebut dengan generasi milenial, bukan lagi generasi modern, generasi milenial. Nah, itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, salaf itu dipahami sebagai manhaj. Manhaj itu adalah metode cara berpikir, cara bertindak, cara hukum umat. Maka kalau dibilang manhaj salafi, maksudnya apa? Dia mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat-sahabat Allah dan mengikuti pandangan para ulama-ulama sebelum terjadinya perbedaan-perbedaan. Itu manhaj. Maka semua kita umat Islam yang mengikuti quran dan Sunnah dan para sahabat-sahabat Nabi setelah para ulama-ulama yang pemahamannya tidak keluar dari pemahaman para sahabat nabi itu disebut dengan manhaj salafi maka salafi itu kata seorang penulis labadhadiyah itu bukan aliran itu manhaj. nah kemudian salafi itu lalu kemudian berubah menjadi sebuah harakah gerakan maka kalau disebut dengan Uh, Salafi itu berbeda nanti dengan kelompok-kelompok yang lain karena dia sudah menjadi sebuah istilah gerakan siapa yang disebut dengan Salafi dinisbahkan pada ibu taimiyah jadi tokoh utamanya itu iklim taimiyah maka disebut dengan Salaf nah nanti tokoh-tokoh berikutnya seperti Soleh Abu Saimin, Abdullah bin Baz, Soleh al itu dan selanjutnya itu disebut Neo-Salafi Salafi itu asli, Salafi, kemasan baru. Salafiyah al-Jekidah, al Salafiyah al-Judud, jadi Salafiyah kemasan baru yang nanti berbeda dengan Salafiyah yang awal. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri tidak seperti dipahami banyak orang. Memang dari segi pemikiran politik, agak sedikit keras dia. Kenapa dia bisa keras? Karena pengalaman Psikologi Ibnu Tehmiah itu berapa? tidak masuk di Syria itu berat sekali maka pemikiran itu menjadi sangat ekstrim. Tapi dalam persoalan persoalan yang lain malah dia tidak ekstrim. Saya sebenernya contoh misalnya dalam kitab majmu al-fakhawah kalian intinya yang berjilid mungkin masukin pendengar ya majmu itu saya pernah dulu membaca kitab itu ada puluhan ciri kitab itu di sana itu disebutkan Su'ilah Al-Imam Ibnu Taimiyah itu ditanya Yang artinya bini, Ibnu Taimiyah itu ditanya Apakah Bacaan-bacaan tasbih Tahlil Tahmid dan bacaan Al-Quran Yang dikirimkan Pahalanya Kepada orang yang meninggal Ini pertanyaan begitu Nanti kalau memang ragu bisa dicek itu Sampai atau tidak kepada Mayin Ibnu Tema ditanya Apa dia Ibnu Tema? Wasolah sawabu ilah mayin Apa artinya itu? Wasolah itu sampai Sawabu pahalanya Ilah kepada al-mayin mayin Jadi Ibnu Tema mengatakan sampai Tetapi Madhab Syafi'i mengatakan ulama Imam Syafi'i Yang coli yang Jawa, Itu mengatakan tidak sampai Kan beda kan? Nah jadi di sini ada satu sejenis ada saat-saat dia ekstrim karena persoalan pengalaman, sehingga memunculkan pandangan-pandangan yang sangat, sangat bahkan dia mengatakan dalam salah satu kitab dia mengatakan ini ini sejarah saja pemikiran nanti bisa kita renungi. Bahkan dalam sebuah kitab itu muslim mengatakan barangsiapa yang tidak melaksanakan sholat dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang bersifat hafif maka halodaranya dirimu bayangkan dalam itu, itu memang ekstrim nah, perlu kita lihat analisis kenapa sampai muncul pandangan seperti itu perlu dilihat dan perlu dianalisis. nah, dalam perkembangannya Salafiyah itu yang dimotori oleh Ibn Taimiyah yang kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya, itu terbagi lagi menjadi beberapa sekte, seperti dalam Al-Musnah sun al sekte yang pertama ada yang dipengaruhi oleh Al-Albani Salafiyah ilmiah namanya disebut Jadi salafiyah yang berorientasi kepada ilmiah Albani ini seorang ahli hadis Cuma sayangnya dia dari gurunya Kalau orang belajar hadis itu biasanya harus bersandar Dia tidak bersandar dia Jadi dia untuk belajar sendiri Mempelajari sendiri Lalu kemudian mentafrik hadis-hadis bukhari Hadis-hadis Imam Bukhari yang kita sudah sepakati dalam tradisi Ahlus Sunnah Jama'ah sebagai hadis yang mu'tabat, yang semuanya Sahih karena kriteria Imam Bukhari dalam memverifikasi hadis menentukan hadis ini Sahih atau tidak itu persyaratannya ketat sekali Iya, ketat sekali. Sampai banyak hadis yang dikumpul Imam Bukhari setelah disortir, disortir, diverifikasi, ditafrik, tafrik itu arti verifikasi. Itu hanya beberapa hadis yang sahih. Dari an ribu hadis, cuma beberapa ribu hadis yang sahih. Yang lain itu tidak dimasukkan dalam koleksi kitab uh, Sahih Bukhari. Imam Bukhari ini ada beberapa kriteria ketika dia merumuskan persoalan uh, apa terkait dengan persoalan hadis-hadisnya. Contohnya selain Sananya bersambung, matanya sohih, itu matanya tidak ada, enggak ada persoalan. Ini kan bicara metodologi karena mitologi itu menentukan pemikiran. Nah Imam Bukhari itu mengatakan sahihnya sebuah hadis itu kalau antara satu rawi dengan rawi lain itu bertemu dan satu masa dalam meriwayatinya harus bertemu. Kalau dia tidak bertemu, maka dia menjadi dua jadi lemah. Nah makanya hadis-hadis Imam Bukhari itu sahih, tetapi ditakdir oleh Al Bani hampir banyak yang tidak sahih, ini kan mungkin juga nah pertanyaannya dari mana Al-Albani itu mengatakan hadis ini sahih atau tidak sahih? nah itu kemudian banyak kritik terhadap Syekh Al-Albani ada salafi, nih, salafi yang berorientasi pada Imam Muhammad bin Abdul Abdullah sebut dengan salafi wahabi salafi wahabi dengan salafi ilmiah itu tidak cocok Pak salafi wahabi itu tokohnya siapa? Muhammad Saleh al-Saimin, Abdullah bin Ba'ad dan sebagainya itu enggak cocok untuk dengan salafi al-Bani apalagi nanti dengan salafiyah yang disebut dengan irhabiyah atau salafi jihadi itu enggak cocok dengan salafi wahabi itu ribut dua nah salafi wahabi itu ada beberapa pemikiran yang itu, yang itu dikritik oleh para ulama pertama terkait dengan persoalan persoalan misalnya bid'ah ah. yang kita sering, sering tahu kan terkait dengan persoalan bid'ah ah. ada beberapa prinsip misalnya tauhidnya tauhid di kalangan salafi wahabi itu ada tiga ada tauhid rububiyah ada tauhid uluhiyah dan ada tauhidul sifat yang di dalam hadis nabi pernah ditentukan itu ada tiga modal tauhid kalau bahasa kita itu adalah bid'ah sementara orang Salafi itu anti bid'ah sementara direbuskan geologi tiga ini itu adalah hasil kreasi mereka apa yang menarik, yang kontroversi di dalam pemikiran sahabi, wahabi itu orang-orang muslim itu bertauhid itu. dengan tauhid apa? tauhid, rubuh Samaan Muslim dengan Muslim, mereka mengatakan tauhid tubuhnya itu adalah ketika orang-orang kafir ditanya man halah ke semawat ya apa ya purunabah. Mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Orang-orang kafir dan juga mengatakan orang-orang kafir juga tauhid, tapi tauhid tubuh dia itu diferde. Pemahaman seperti itu adalah pelitu menurut. Alusna wal Yang kedua adalah persoalan bid'ah. Ini kan bid'ah menjadi persoalan yang serius sampai peristiwa itu sampai sekarang. Salafiyah habib itu mahmudiyah ditentu. Jadi bid'ah itu dipahami sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi itu bid'ah. Jadi tidak membuat pembagian. Pokoknya pulu bid'ah do'alah semua bid'ah itu sesat apa namanya itu. Pembagiannya cuma satu bit dolar wa latin final. Semua bidah Apa itu bidah? Yang hasil kreativitas yang tidak ada pada masa Nabi itu dianggap sebagai sesuatu yang sesat Dan setiap yang sesat itu di Nah itu yang diambil Maka lalu kemudian dia gunakan alat itu untuk mengukur Semua yang tidak ada pada masa Nabi itu adalah bidah Misalnya apa? Oleh tapi tidak pernah melakukan maulid misalnya. tapi dia tidak lihat apa, substansi dari maulidnya isinya apa itu di maulid misalkan kemudian ziarah kubur ya kubur itu kan disepakati itu para ulama itu. nah menurut mereka tidak ada padahal ada hadis ini kemudian ada persoalan-persoalan yang dianggap sebagai sesuatu yang inovasi dan itu tidak berasal dari Nabi nah kalau kita mau kritikan mudah kalau kita misalnya ditanya Pak, saya pernah ditanya, Ustadz mulih itu enggak boleh tuh, nabi dasarnya dari nabi. Saya bilang, oke okay, kalau memang enggak ada dasarnya dari nabi, ada enggak larangan dari nabi. Jauhnya gitu aja. Ya. Kenapa? Ternyata dia enggak tahu juga larangannya kan. Makanya yang sudah, kalau mau mulih atau tidak, yang mulih boleh muli. diari saja, enggak usah perlu dibukti. Itu kan cuma pemahaman saja kembangan, maksud saya seperti itu. Nah yang menjadi persoalan adalah, BTI itu menjadikan alat untuk me menyatakan seorang itu bukan bagian darinya. Jadi secara politis bidah itu dijadikan alat oleh Salafi Wahabi untuk menghilangkan orang-orang yang bukan bagiannya dan kemudian memberikan sampel para pembuat bidah. Termasuk Asy'ariyah ya anggap pembuat bidah. Ulama Abdul Hasan Al-Asy'ari dianggap pembuat bidah. Kenapa? Karena konsep tauhidnya berbeda dengan ulamanya misalnya. Kalau orang-orang Wahabi itu dia memakai konsep dari Imam Ahmad bin Hambal yang masyhur. Ya Allah Tangan Allah di atas tangan mereka e itu itu dia, tapi Asy'ari ditakwil. Apa ditakwil? Memalingkan makna dari mana dari mana awal ke mana lain yang tidak keluar dari mana itu. Misalnya apa? Ya Allah itu jangan dipahami sebagai tangan, karena enggak mungkin kita bisa memahami Allah punya tangan. Tapi adalah kekuasaan. Itu namanya takwil jadi Aisyah bermain dengan takwil. nah yang kemudian dikatakan kelompok Aisyah ini keluar dari frame mahlufin wa jamar dan membuat bid'ah Ah, ini kan yang kuat juga jadi pemaknaan bid'ah di kalangan salafi wahabi itu problematik karena ketika dikirteh itu bisa jatuh mau begitu misalnya segala sesuatu yang tidak ada pada masa bid'ah buat kira-kira semuanya tidak ada pada masa Nabi. termasuk ini berarti tidak boleh kita pakai kan begitu kan bahasa ini kalau tidak ada bahasa nabi kan misalnya pesawat berarti transportasi ini cuma satu dong apa pak masa kita dari sini ke Saudi nek or nah, kan tidak masuk akal nah, itu sih bilang jadi seharusnya konsep e, konsep kita itu perlu ada peninjauan ulang nah ada salafi yang sangat radikal pak dan ini dicelak juga oleh salafi wali apa salafi jihad Salafi di jihad itu tidak berorientasi pada politik, makanya sebagai contohnya kalau kita baca sejarah sejarah yang Jamaah Islam jadi musyirik itu salafi di jihad dia kalau tidak tidak sepaham itu dia bom itu pak, tidak ada bom diri dan lain sebagainya karena pengaruh pemahamannya, jadi memang ada problem terkait dengan persoalan salafi. Jadi ada salafi ilmiah albani dan ada masalah. Masalahnya soal ter terkait dengan persoalan perang keagamaan Ada salafi Wahabi terkait dengan persoalan jihad itu, persoalan soalnya. Tapi yang paling bermasalah ini itu salafi yang banyak sekali makanya disebut dengan jamaah takfiriyah. Jamaah jama ah yang mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia. Yang kemudian mengatakan bahwa setiap negara yang tidak menerapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum atau hukum peraturan perundang-undang itu dianggap maka perlu diperangi dan seterusnya, nah ini yang kemudian menjadi problem, kenapa? karena itu kemudian menjadi kontraproduktif terhadap Islam dan umat Islam nah itu, jadi ini beberapa hal yang mungkin sebagai pemati diskusi saya tidak tahu sebenarnya apa yang dipikirkan teman teman, tapi dari dari ini kita bisa mengelaborasi dengan tajuan jawab untuk diskusi. Saya pikir itu, yeah. e, terima kasih. Walaupun itu, berbohong-bohongsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang selahir Aniposo. Kalau tidak Aniposo. Selahirnya wabarakatuh, enggak ya? Di Wabarakatuh, itu Jadi, di Poso itu, saya pernah, bemukan karena kejadian Bu Gatedo, saat itu kita menuntut keadilan pemimpin satu Abu Rahman jadi bisa kita sudah berapa teman, teman tertembak saat itu jadi kita pusar untuk gerejasiun kita kumpul bahan, apa apa kumpul ini itu? yang ada di ya mau kan kita kategori yang mana ya? Kalau pembagian baik Bapak -bapak? Ya, selanjutnya silakan. Ustaz, Hasan. Ini, Pak Prof, pengalaman tentang ada tadi disitu masalah afili. Ada semacam menjadi justifikasi ini bahwa pangkal ada pada terpilih ini adalah takfiri. Kemudian hari ini juga ada krisis yang... Menjadi orang bilang, langsung kita bersama. Tapi apakah ada korelasi antara J.H.D. salah jadi ini dengan konsep ISIS hari ini? Karena toh ISIS lahir juga baru-baru kalau itu dititir dari isi waktu. Dan kan si Salafi GHG, kalau pun harus ditarik mundur ke masa Jama'at Islam yang hasil, ya. Pada waktu itu lebih pada di Emanul Muslim sebenarnya, tetapi hari ini Emanul Muslim di Indonesia juga tidak tidak ketemu. Gitu. Apa korelasi itu? Misalnya korelasi Salafi Salafisiasi dengan uh, yang takfiri dan ISIS hari ini gitu pak. Nalek ya, ya. Ya. dua saja dulu dijawab Mas Hendra. Masih ada lagi, ya, ya Tambah Kasih. jawab Ya, pertama Seorang muslim itu Semua sikap Pemikirannya harus merujuk pada Quran dan Sunnah Bukan merujuk pada pengalaman Dan merujuk pada keinginan kita Itu kesulahnya Lalu pertanyaan adalah Keinginan Quran dan Sunnah itu seperti Apa? terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itu. Nanti perbedaannya tipis doa, jihad karena Allah dan jihad karena hawa nafsu tipis sekali. Sampai dengan poligami karena Allah dan poligami karena asal. Karena kan mengatakan semua poligami itu e, sunnah. Apa betul? Kalau poligami itu sunnah karena Allah, dia memang melaksanakan poligami karena Allah. Maka kalamul ya, tapi kalau poligami karena memang punya hasrat yang tinggi terhadap buah maka menjadi persoalan apakah dia dapat pahala itu kan ya sama dengan orang jihad Pak apakah jihad itu karena Allah atau karena nafsu musik itu beda itu Pak maka itu. di situlah maksud saya itu tuh waswas jadi setan itu kadang kala kalau dia juga tidak berhasil Dia masuk kepada sesuatu yang baik Dia mengandungi Misalnya yang dia tidak memaksa sedang jahat, Dia sholat itu dia mengandung itu Misalnya apa? Dia sholat supaya karena orang aja dia lihat Nah, kan begitu Nah, kalau ditanya Maka jawabannya adalah hal itu Terkait dengan persoalan apakah kita perlu membalas Terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu Nah kita bisa menjawab melalui Al-Quran dan bisa menjawab melalui sejarah Nabi. Karena itu sumbernya. Nah, al mengatakan apa? Itu Al-Quran mengatakan apa? Itu Al-Quran mengatakan apa? Itu Al-Quran mengatakan apa? Itu Itu Al-Quran mengatakan apa? Itu Itu hidupnya bukan karena keinginan Itu Tapi keinginan Allah Jika kalian membalas Membalas maka balaslah sesuai dengan perbuatan mereka wala in sobatuk, tapi kalau kalian sabar tidak tinggi nih pak wala wakiru misal itu lebih bagus tidak tinggi misalnya kita ditampar baktuh kita punya hal membalasnya punya hal tapi jangan berlebihan jangan melampau kita ditampar satu kita ditampar di dua itu merupiah kan sesuai Bis lima ok bertumbihih wala'in sobatun kalau kalian disabat diam saja itu lebih Nah persoalannya kita ini manusia pak. Persoalannya itu kita dibeli oleh Allah emosi dan emosi itu yang paling dominan bermain berhadiri kita bukan agama. Makanya kalau kita ingin mencontoh contoh Nabi jangan contoh yang lain. Kenapa? Nabi itu, saya kan kalau boleh banyak sekali, misalnya Nabi itu ketika dia dakwah di ta'if, kan kita sering dengar apa cerita Bait. Pak? Sering dengar Pak? Dakwah oh Nabi di ta'if, ta'if itu tempat yang sangat sejuk tuh, daerah yang paling sejuk di kota suci Mekah, di daerah Mekah sana. itu ta'if, dingin, saya pernah disana itu dingin, siang hari saja situ, makanya buah-buahan, buah ada lima dan buah bola itu di itu itu sekali jadi tempat yang paling enak itu di pak. Nabi dakwah di taif, dia mengajak orang kepada tauhid, tapi yang diterima bukan sambutan, tapi sambitan sampai darah menetes dari pelipih nabi. Kalau sebagai manusia pak, sementara jibril sudah menawarkan, ini dua atau malaikat jahal, malaikat gunung sudah menawarkan menawarkan kepada Nabi kalau seandainya Nabi izinkan ini akan diangkat dan ditimpakan ke penduduk taif kalau kita yang dipukul habis habisan Pak, ditawari seperti itu, apa jawaban kita? hancurkan mereka ya? ya tapi karena Nabi bukan pakai emosi Nabi itu pakai apa? pakai, pakai karena dia seorang rasul jadi semuanya adalah apa yang Allah sampaikan, dijalankan Nabi mengatakan anak kami, saya berharap kata Nabi, kalau mereka nggak beriman Nanti anak-anak cucu mereka yang beriman Ternyata benar, Pak itu beriman Semua, jadi muslim. Memang orang tuanya enggak, tapi Generasi-generasi berikutnya beriman Bayangkan kalau dihabiskan itu oleh Oleh malaikat, apa? nggak ada lagi orang itu. Dan itu memang berapa? Makanya semakin Berat beban ujian yang diberikan Allah, semakin tinggi pahalanya. Nah, itu disebut dengan sabar. Dan sabar itu adalah tingkatan tertinggi dan kehidupan manusia itu, karena nabi cuma dua, Nisku Sobrit, wal Sku Syukris, setengah sabar, setengah cukur, itu Islam. Kalau ditimpa musibah kita sabar, kalau dapat hikmat, kita bersyukur cuma dua, jendela ketiga. Nah, itu yang disebut dengan, nah, bagaimana kita menikahi? Maka kalau seandainya kita membalas, balas, yang setimpal, jangan berlebihan, walau... Tak Allah dari jadi karena Allah suka. Nah, di situlah kemudian ada perbedaan yang tipis antara jihad karena Allah dan jihad karena dendam atau wanafsi. Ya yang terlibat ya. dalam sesuatu yang kita anggap baik, padahal tidak baik itu. Nah, yang kedua adalah pertanyaan dari Ustadz Hasan ini. Jadi istilah takfir itu kan hanya tipologi saja. Salafi Jihad itu tipologi untuk memudahkan penyebutan Dan dalam kajian-kajian ilmu itu penting membuat tipologi ada modern, ada tradisional Bukan berarti yang disebut modern, begitu juga dia tidak tradisional Misalnya NU dan Muhammadiyah, dulu kan kita sering dengar itu MU, kaum sahumah, tradisional Dulu Pak ya, kan? Muhammadiyah modern Itu dulu, sekarang Orang Muhammadiyah ada juga yang tradisional, ada orang Muhammadiyah yang dulu anti taklim sekarang taklilah, ada orang NU jarang tahlil macam-macam. Kenapa? Karena berubah. Jadi tipologi itu dia cair. Tapi untuk menyebut sesuatu itu untuk lebih mudah memahami dan mengenal. Misalnya ada Salafi albani. Kenapa bisa beda dengan Salafi Wahabi? Karena memang berbeda metodologinya, cara pikirnya berbeda. Maka antara salafi wahabi dan salafi uh, al-bani Nasiruddin al-albani itu Itu enggak cocok Salafi wahabi tidak mau terlibat dalam politik Ini tidak mau politik tuh. Tetapi dia lebih pada iman, Jadi mempurifikasi hati supaya tidak kena syirif, bid'ah dan sebagainya Kalau seandainya dia terlibat dalam politik Jatuh tuh Saudi itu Karena Saudi kerajaan apa? Dan jatuh pokok itu, misalnya. Nah, tetapi salafi yang bermasalah ini dibuat tipologi adalah salafi jahadi. Meskipun mereka tidak bilang salafi jahadi. Tapi dibuat tipologi karena orientasinya politik. Nah, salah satu orientasi politik adalah mereka yang tidak sepaham itu dianggap kafir. Yang kafir kalau darahnya itu ditumpahkan. Maka mereka kemudian banyak membom orang-orang barat itu di Bali. Ini mereka menganggap apa yang dilakukan itu di jihad, Pak. Bayangkan itu, Bapak tahu apa akibatnya jihad? Secara teologis, matinya masuk surga itu jihad, jadi mati syahid. Siapa orang yang tidak mati syahid? Nah, itu kemudian di sinilah ada salah konsep. Makanya itu harus belajar betul. Apa sih yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi seperti itu? Nah, ini jadi... Pemahaman, pemahaman seperti itu bisa berbahaya karena apa? karena dia memahami baik mungkin maksudnya tetapi belum tentu baik akibatnya itu yang perlu dikaji dan dipahami makanya kalau ada pandangan-pandangan yang seperti itu kita bisa analisis dan logika kita rasio kita, kategoran masuk apa? nah ISIS ISIS ini kan Pak. apakah benar dia itu jamaah islamnya? atau memang buatan? Kan kita sering dengar, ada yang disebut dengan teori konspirasi Apakah ISIS ini betul-betul muncul dari ajaran Islam atau kelompok Islam? Nah kalau jamaah Islam yang disebut dengan kelompok Tafi'i yang akarnya itu dari ikhwan Muslimin, ikhwan Muslimin yang mengatakan jihad yang sebenarnya itu adalah al-jihad dan al musanna, jihad persejahtera bukan jihad dan dia mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh nabi itu Rojaknya jihadil ilal jihadil akbar. kami baru kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal dia pada satu perang terbesar dalam sejarah Perang Badar. Dan itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan bapak bayangkan bulan Ramadan itu di Saudi, itu musim panas pak, maka di bulan Ramadan. Kalau bapak pergi umroh di bulan Ramadan, itu selalu anas. Bagaimana Anda berat itu? Suhunya seperti apa? Di padang pasir 40 derajat Panasnya air susah Beda kalau sekarang kita hari itu enak AC Semuanya enak fasilitas oke okay. Tapi kita menulis 6 mati Dan itu jihad yang terbesar Umat Islam menghadapi kelompok kafir yang sangat besar Menang tapi mengatakan, kita baru saja kembali dari jihad kecil dari jihad besar. Wah sahabat kaget, bagaimana rusuh? Masih ada tuh jihad yang lebih, lebih besar dari jihad yang kita laksanakan ini. Karena capai luar biasa. Lalu tanya, apa tuh jihad yang besar itu? Ma'uwal jihadul akbar, jihadul nafs. Jihad melawan, awal oh, nafiz. Ikhwanul musimim tidak percaya hati. Dia mengatakan, Hada hadis da'if mauduq. Ini hadis ini gak ada kekuatan ini. Gak mungkin jihad yang paling besar itu jihad musola, jihad fisik, jihad bersenjata. Maka mereka mengatakan jihad yang paling berat itu adalah jihad dengan menggunakan senjata itu jihad fisik perang. Itu menurut Tuhan muslimin pokoknya adalah Hasan Al-Banna. Itu mempengaruhi harus ikut Yang kemudian menulis satu kitab yang disebut saya lupa nama kitabnya. Tapi kita ini menginspirasi para salafi di. Ke, ah, nah, itu menginspirasi gerakan-gerakan jihad sampai muncul yang disebut dengan uh, ada yang disebut dengan auda itu. Salman, auda Itu kan Salman, gerakan itu kan -gerakan Yang gerakan-gerakan Salman, yang Yang disebut dengan jamaah Salman, yang mengkafirkan kelompok yang berbeda dengan mereka Dan ingat apa yang dilakukan oleh mereka Itu kontraproduktif Salman, Salman, Salman, Salman, Salman, Salman, Pak Islam dan salah satu uh, akibat dari apa yang dilakukan sebagai orang islam seperti itu itu kalau di barat pak, kan? Saya, kan, saya pernah kuliah di australia kan? dua tahun saya kuliah di australia, Isi it, saya berkiribah susah sekali yang dikerja pak, tidak berkiribah selalu dikaitkan itu pak kan? ya, karena mereka tidak paham kan media kan kekuasi barat jadi gambaran islam itu jelek sekali pak kan? kalau bapak mungkin belum pernah keluar, tapi di luar negeri Tahun 2002-2003 saya kuliah S2. Isi saya susah sekali nyari kerjaan itu. Pernah diterima pas tidak terjebak ditolak. Kenapa? Karena dia identikan Islam itu dengan teror. Nah ini kan susah kita gitu menghilangkan image seperti ini dalam media. Tapi kita kita lah terima saja. Bagaimanapun juga ini kan susah untuk diubah. Jadi isian tidak besar besar. Artinya apa? Kontraproduktif dengan image Islam luar ada seperti itu. Makanya sekarang Islam mulai menjadi London dan sebagainya karena ada orang-orang yang membuat menampilkan Islam yang lebih fresh dan Islam yang lebih uh, berkeadilan dan bersahabat dengan. Dan kalau kita baca sejarah Nabi, Nabi itu sangat toleran dan ya, luar biasa. Jadi gini saja mudahnya, lihat saja sejarah Nabi seperti apa. Kalau mau lebih lebih lebih ini lagi ada satu buku uh, Salah satu babnya itu adalah bagaimana kafan atau amal di muslimin. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang Muslim itu ada. Ada Nabi menceritakan beberapa cara itu. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi rujukan kita kalau kita ingin kepada Nabi saja bagaimana sejarah Nabi dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. itu. Pertanyaan dari Pak Hasanuddin ya. Nah kalau orang Islam melakukan sesuatu Disebut teroris. Kalau orang non-Muslim melakukan sesuatu disebut separatis. separatis Nah, maka kalau ada orang, Anda mengatakan tadi, "Kenapa kita tidak membalas? Kenapa kita tidak membalas?" Kan begitu, Pak? Begini, itu kan jawaban itu sudah dijawab oleh pertanyaan pertama. Umat Islam, ketika melaksanakan satu atau mempunyai sikap melakukan satu perbuatan, tunjukannya apa? Quran dan Sunnah. Apa kata Tuhan, apa kata sunnah? Kita tidak usah melihat kepada apa label-label yang diberikan orang. Misalnya kalau orang Islam disebut teroris, kalau orang muslim disebut kafir. Kita lihat saja. Itu, yang yang begitu itu. <laughs> Jadi, bedakan saya kali ini saya bedakan jihad karena Allah, jihad karena dengar. Bedakan jihad karena Allah, jihad karena hawa nafsu. Itu tipis, Pak. Kalau jihad karena hawa nafsu, itu sudah lain ceritanya, Pak. Apakah masuk saudara? Tapi kalau jihad karena Allah, itu sudah masuk surga. Tapi kalau kita jihad melawan karena umat Islam diperlakukan sebuah dan sebagainya, karena dendam, maka yang terjadi, anda jihad bukan karena Allah, tapi karena dendam. Itu harus dikatakan. Sama dengan dikatakan poligami karena Allah, poligami karena hasad. Kalau poligami karena Allah, berarti dia dapat sunnah tapi tidak hampir sebaliknya seorang poligami itu bukan karena Allah karena hasad seksual Apa pahala belum tentu dapat pahala nah, oleh karena itu, maka kalau kita membuat satu tindakan niat kira-kira Al-Quran mengatakan apa? kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai Alquran Al-Quran mengatakan fa'in'aqobtum fa'aqibu bibis ima'oqibtum bihi wa'la'in sobatum lo'wakil umstori itu orang yang bilang, kalau kalian membalas balas yang setimpa tapi kalau kalian sabar itu dibuat buat kalian itu Allah yang hilang maka nabi dalam semua prakteknya itu bukan karena keinginan tapi karena keinginan Allah. Tapi kalau keinginan nabi pasti nabi mau balas. Pasti nabi balas orang pukul bisa ditimpuk, di timpo itu. Ditawari kalau seandainya nabi mau itu dua gunung akan ditimpakan kepada mereka. Kalau dia menggunakan nah. nafsunya pasti nabi mengatakan hancurkan saja. Tapi Nabi tidak menggunakan aku, Nabi menggunakan apa yang menjadi keinginan Allah SWT Jadi harus bedakan pak. Karena kita ubah cara pikir kita. Kita ini bergerak karena siapa? Karena siapa? Itu, yang perlu dia. Oh kita boleh. Oh maksudnya kok digoyang di seperti ini. Nah bergeraknya juga dengan cara. Bukan dengan cara membalas kepada orang-orang yang lain, seterusnya. Jadi harus, kita harus cerdas dalam memahami persoalan. Saya pikir... Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah Islam, Islam itu asing Pak. dan kepala-ibadah, asing-ibadah. Ini sebenarnya Pak, eh, masalah tadi Pak bilang tadi apa? Itu Pak masalah. Pak bilang tadi masalah kita kembali kepada ilmu ya, Besar, Gununghan Nasrudan. Bagaimana dengan dalam alpuran itu mengatakan para puluh? Ayat Allah, itu mengatakan, kami itu yang benar -benar, Ini ada di apa? <tip> ya, ya Nah itu jahat Pak kita jual diri kita di harus kita Pak jadi kalau saya dulu, saya Pak ini saya, orang-orang yang jadi saya itu orang apa yang seperti hal itu hal nafsu Pak kita contohnya berpuasa sehari kita berpuasa berpuasa, enam hal nafsu terus kita dengan akhirnya kita cuma berbuka yang sedap terakhir akhirnya bukan yang sedap, yang sedap, yang sedap temun, maka yang apa yang sedap lah Dipanen dengan di bedan perang di tengah bom kita sudah anjuk -kan hati kita kepala kita meski itu kita punya hasil banyak. sekarang saya mau tanya musuh kita itu siapa? musuh kita itu siapa? jadi musuh kita itu apa? Eh, apa? menurut Al Quran? menurut Al Quran itu lah orang-orang kafir yang selalu muncul ini orang-orang Islam. itu bukan musuh pak, dari sebutan muslim. yang umur-umuran nah, orang Islam. Nah. seperti bukti kemarin. Musuh kita itu setan, inna siren alaqum, alaqumu bi, yang bilang itu, musuh kamu yang paling nyata itu setan, yang kedua orang dua itu. Maka dalam waktu disebutkan hati-hati. Nah disinilah kemudian perlu dikendalikan. Artinya Allah sudah proklamirkan itu musuh kita yang paling nyata itu adalah setan. Kenapa? Karena setan itu selalu memerintahkan kepada perbuatannya buruk. Tidak disebutkan musuh kita orang kafir. Tidak disebutkan. Bahkan di dalam Al-Quran itu malah diajak dialog oleh orang kafir. Kul ya ayyuhal kafiru. ya la abudu Itu diajak dialog oleh di dalam disebutkan di dalam Alquran seperti itu. Jadi musuh kita itu bukan orang orang kafir tapi kalau orang-orang kafir memerangi kita maka tidak ada masalah kalau seandainya kita membalas kenapa? karena kita dizalimi wiannahum dulu karena dizalimi jadi jihad itu bukan bukan jihad aktif atau jihad tapi jihadnya jihad defensif kalau kita dizalimi kita bisa membalas tapi Allah mengatakan Fain Kalau kalian membalas, balas mistifa, jangan Itu kan ajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, dalam ayat ini disebutkan dalam surah Al-Sawab ini, Wahai orang beriman, apakah mau aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang tunjuku min ali, yang membuat anda selamat dari siksa yang pedih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Waktu jahidun nafi zahinilah biamwalikum wa anfusikum dan kalian berjihad. Kata jahad itu jangan diartikan secara fisik. Kita sedekah itu jihad. Di sini sebutan adalah dengan apa? Biamwalikum. Apa artinya amwalikum? Karta. Kita persedekan bantu orang. Kalau anda punya harta bantu dengan pemikiran. Kalau anda tidak bantu pemikiran bantu, bantu dengan yang yang lain itu dianggap paling daripada jihad, tapi ingat kata jahada itu bukan usaha yang biasa, itu yang sungguh-sungguh jihada, maka sebenarnya jhudah, juhud itu sesuatu yang sungguh-sungguh bukan asa as itu, itu biasa, tapi al juhud itu dengan seluruh yang dia miliki dia keluarkan untuk membela dalam Allah Subhanahu Wa Taala di anfusikum, di anfusikum macam-macam dipahami, bisa dengan fisik kita, bisa juga dengan menahan diri kita maka tapi kenapa lagi mengatakan kita baru kembali dari jihad kecil yang jihad itu jihad paling besar dalam sejarah Islam perang badan tapi kepada jihad yang paling besar apa? Hawa nafsu. karena Hawa yang menggerakkan orang untuk berperang nah, kalau kita bisa mengendalikan itu tidak mungkin terjadi peperangan. nah itu yang disebut dengan Hawa dan itu yang paling berat paling kita kendalikan, paling berat itu adalah mengendalikan Hawa kita emosi kita emosi kita ini kan dari setan makanya disebut marah itu dari setan. Marah itu api. Api apa setan terbuat dari api. Maka kalau Anda marah, apa yang dilakukan? Berwudhu. Begitu kan? Sementara semua konflik yang terjadi masyarakat kita itu karena marah, Pak. Marah itu dari mana? Dari emosi yang tidak bisa dikendalikan. Nah, maka salah satu cara yang paling tepat adalah benarkan di situ. Hadis ini kan di oleh ikhwan muslimin kelompok-kelompok salaf yang mengatakan ada sini doib mau tuh, bukan cuma doib tapi mau tuh, bayangkan seperti itu padat, kalau logikanya yang paling berat itu mengendalikan awal naf, karena awal naf itu Allah katakan musuhmu musuh berada di mana? dalam hatimu itu kalau baca kitab menasal itu saya lupa dia punya apa, dia punya statement itu tapi statement itu musuh yang paling ganas itu yang paling ganas adalah hawa nafsu yang ada dalam hatinya itu yang paling ganas dan itu yang perlu dikendalikan. jadi ini kan persoalan bagaimana mengendalikan emosi kita jadi kalau kita ingin hidup Pak kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah apa kata Quran, apa kata Sunnah dan apa sejarah Nabi berbicara tentang persoalan itu nah, kalau kita ingin selama begitu jangan apa kata orang orang itu punya kepentingan motif Bidah ideologi beda cara bertindak Maka, supaya kita tidak terjebak dalam ideologi-ideologi yang seperti itu Salah satu alat untuk mengukurnya adalah Kira-kira Nabi pernah lakukan ini enggak? Itu aja caranya. al pernah mengatakan ini enggak? Dan seterusnya Setelah itu selesai Keinginan kita stop disini nah, yang bicara itu rata-rata adalah Keinginan dan emosi kita Saya pikir itu ya masih ada lagi, kilatnya adalah bahwa ketika diserang orang kafir dalam kondisi takut, maka boleh memproses. Di penutup ayat, semuanya orang kafir menyalahkan sendiri akan melakukan ilmu hukum, itu hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum Artinya kalau orang kafir menyerang, berarti masuk ke dalam musuh tadi Ya maka kafir itu? Kafir itu kan ada ada dua pemahaman. Yeah. Ada kafir yang memang agamanya ini berbeda dengan kita Disebut dengan non muslim Apakah kita perlu mengatakan bahwa non musuh itu musuh? Kan tidak Nah, konteks ayat ini dalam surah An-Nisa karena mereka memang aktif untuk meniadakan umat Islam di sini kan disebutkan ini kan konteksnya terkait dengan persoalan peperangan. di sini disebutkan wa idal daroqum fil abdi value salikum junau antak suru minasolat. kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi maka tidak ada masalah. kalau kalian mempersoalkan fitum ayatina kumul dari netapul. kalau kalian khawatir orang-orang kafir itu memberikan musibah bencana kepada kalian. nah di sinilah ada dalam mata fikir itu Uh, dikatakan meskipun ilatnya adalah karena kekhawatiran ada terhadap orang tapi untuk melaksanakan sholat kosor sholat zaman sekarang kan tidak perlu ada khawatir apakah kemudian kosor sholat tidak boleh nah, tetap kosor sholat menjadi satu hukum nah kemudian statement Allah di sini, karena karena orang-orang kafir yang bersifat agresif inilah maka, maka disebutkan dalam Alkohol disebutkan inal kafirinaka nulakum orang-orang kafir yang seperti ini itu adalah musuh tetapi musuh hakiki itu dua tanpa disebutkan ilatnya, konteksnya musuh kita itu dua apa? syaitan dan hawa nafsu itu tanpa disebutkan konteksnya tapi kan ini kan konteksnya berubah Konteks guru itu maksudnya dalam konteks di mana umat Islam dizalimi, jadi dia presi ini menjelaskan itu, dia al surat Al-Muntahana itu boleh sebut, kan itu, Al-surat Al-Muntahana itu, al itu, kan? al itu, surat berapa itu disebutkan. Surat Muntahana itu surat dan ya dua ya, inilah itu ada ayat eh, 60, 60 ayat 60 ya, disini disebutkan. Coba Pak Hasanuddin buka ayat ke delapan itu, ya ayat delapan Al-Mutha'imin surat yang ke 60 Itu ada ada dua statement Allah itu menarik itu. La yinha kumubwa hu anil ladina lam yukati luhum fidik walam yukridukum indiyarkum anda baboh matuk situ dideh. Ada terjemahnya gitu. Dale, jadi dicari Allah tidak melarang kalian tuh berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka siapa kepada mereka orang-orang non muslim yang tidak membunuh kalian karena dosa dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Artinya kalau dia tidak ada masalah silakan beramal. Ini disebutkan ini. Inna Jadi perintah Allah, Allah menyukai orang yang berlaku adil. Jadi jangan berlaku tidak adil terhadap mereka yang muslim. Nah, segment Allah yang kedua ini baru berubah. Inna fitin wa Tetapi Allah melarang kalian. melarang kalian berbuat baik dan seterusnya kepada siapa mereka orang-orang yang memerangi kalian Tuh, yang memerangi jadi yang aktif memerangi kalian wa min diarikum yang mengusir kalian jadi konteksnya berubah kalau konteksnya berubah maka berubahlah hukumnya tapi kalau konteksnya berubah hukumnya biasa mereka adalah manusia maka perlu diperlakukan sebagai manusia wa lakat kamranin kami kata Allah, kalau anda belajar bahasa Arab itu ada dua hukum tahu ini tuh. Pertama, lam. Kedua, kot. Walakot ramna kami ada sungguh kami sudah memuliakan manusia, anak-anak itu manusia. Maka jangan dihina. Kalau ada dihukum itu perbuatan bukan orangnya. Jadi yang dihina bukan nah, apa kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Nah, kalau konteks mereka orang-orang kafir itu berlaku tidak adil, bukan karena kafirnya ketidak atilannya yang diperangi bukan karena jawab kafir karena karena Islam mengatakanlah ikhlas ini jangan memaksa orang untuk dalam persoalan agama boleh ada fakta dan kalau kita lihat bagaimana Nabi memperlakukan non muslim di Madinah itu kan ikut perjanjian lalu kenapa Nabi kemudian memerangi orang-orang Yahudi karena dia melanggar perjanjian jadi bukan karena Yahudi tapi, dia melanggar perjanjian yang dibuat bersama-sama jadi harus dipahami kontennya begitu nah kalau konteksnya kemudian berubah karena mereka kemudian non muslim memerangi kalian, membuat kalian tidak berdaya maka Al-Quran mengatakan, itulah musuhmu maka lawan dia ya? lawan dalam artian, wala cahadu, jangan melampaui batas. itu ajaran Islam itu indah, benar kata-kata Islam itu asing maka orang yang mengamalkan Islam, itu adalah orang aneh, karena memang Saya tampar Bapak, lalu Bapak sabar, itu berat nggak Ya kan? Saya tampar bolak-balik. Islam mengatakan, walau insobat sabar itu nolakai nolakai Kalau kalian sabar itu nolakai Bisa nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Mau saya buktikan? Tapi Bapak harus sabar. Susah kan? Nah makanya Islam itu unik Boleh sabar, tapi itu semuanya kembangkan <laughs> Memang berat berapa Tapi memang untuk mencapai tingkatan yang tinggi Apa Islam ini memang berat ya tahapan Makanya kita ini kan Ya, kita ini kan masih ada emosi ya, hawa nafsu itu bermain di situ. Nah, di situlah diukur kod akhlak man zaka. wa qad memandang dasar. orang yang bisa mengusikkan hati dan merugi orang yang mengotorinya. Yang mengotori apa? Ya, itu tadi emosi-emosi kita yang mungkin membuat kita menjadi menyimpang. Nah, ini kalau baca Alquran, hampir sebagian besar akhirnya begitu, Pak. Ya itu mungkin, mungkin pandangan saya terkait dengan ayat surat nisa itu. Jadi. Karena makna dan konteksnya berbeda, maka penyebutannya itu bukan karena hakikatnya dia sebagai musuh Tetapi karena konteks yang berubah, maka dia dianggap musuh untuk bisa diperangi Tapi jangan terlalu berlebihan dan melampaui batas Tapi kalau musuh yang hakiki itu dua dan warah oh, itu. Jadi yang disebutkan dalam ropunan Kalau kita punggung mereka, istilahnya apa? hukum kan? balas seperti di poster kemarin Itu Harus lewat buat poster itu Pak Pak Pro Mereka emang Perluan-perluan biar sudah lah Sudah Kejadian dunggatero Itu Pak Ibu-ibu habis Luar kan anak dalam tubuh itu Untuk dimaksud dengan anak-anak bagi Karena anak-anak begitu Jadi kita harus balik setiap bagi itu loh Pak Pak Pro Ini kita harus punya Kisos Kalau sekarang kalian terlihat ini Mukaan kan kalau, kalau ada anak-an kisos, pemanasan seperti itu, Pak Prof. Ya. Makasih, Pak nah, Kalau bicara kisos, bukan hukum karma ya. Beda itu karma, itu kan istilah dari ini. Jadi kalau kita melakukan perbuatan buruk, nanti akan muncul armanya. Misalnya anak kita jadi apa, gitu. Kan gitu itu bahasa karma. Ya. Tapi kisos ini kan, sebenarnya alternatif hukum. Untuk menciptakan keadilan tetapi yang melaksanakan kisah siapa? Oh, iya. Oke. Ah, kisah negara. Ya. Yeah. Bukan kenapa? Oke, oh, ada iya, hakim. Ada hakim. Tapi itu bapak kisah seorang kanjeng ada pengadilan. Dia Yang harus diperhatikan, betul, dia melakukan uh, pembunuhan itu secara jelas. Dalam hukum misalnya itu ada beberapa uh, apa persyaratan. Nah, itu kan betul. Jadi paham ya? Bisa, Bisa, ya. Pak, ya, gimana ini? Bisa Pak, tidak sama. Jadi Pak, masalah apa? Nah, itu yang saya bilang kita. Disitulah, disitulah yang disebut dengan emosi. Oh, nah, iya. jadi kalau kita membela diri, iya. nggak salah. Iya. Tetapi seharusnya memang negara yang. Apa iya. butuh negara mau hukum? Negara akhir. Negara akhir. Disitulah persoalan terbesarnya adalah negara ini. Ada. Itu. Iya. Jadi iya. kalau ditanya siapa yang melakukan Al-Quran mengatakan adalah iya. negara. Setelah menegak dihadir, maka langkah yang dilakukan itu melalui langkah-langkah seperti di bawah ini Langkah-langkah yang bersifat seperti itu Nah, kalau kita bicara ayat Al-Quran di sini Pak Ini ada satu menarik ini Tapi ini kan kisah, misalnya Ya ayuhalladzina amanu Ali alikumul kisau sufil qazla Woi orang, orang iman diwajibkan kalian menerapkan kisah dalam persoalan pembunuhan Al-huru bin -huri. Orang bebas dibalas dengan orang bebas, pemberdekat Wal abdu bil abdi, yang budak dibalas dengan budak Wal gunsa dibunsa, perempuan dibalas, perempuan e, Kemudian dan seterusnya min <tik> kalau misalnya diberikan maha Fatiba bin ma'ruf, dan mengikuti yang baik ma'ruf Ma'ruf itu adalah kebaikan berdasarkan konteks tempat tersebut waddaun ileyhi bi isa", dan kemudian menerapkan dengan cara isha secara lika tahfif di kumwakamah itu adalah keringanan dan kasih dan keringan artinya dalam kisah itu ada pemaafan kalau keluarga yang dibunuh mengatakan sudahlah saya maafkan maka berlaku yang disebut dengan? dia dibayar dalam bentuk dia itu kan hukum Al-Quran seperti itu maka itu tadi saya katakan bahwa Negara itu tidak hadir, yang salahnya menerapkan itu Nah, disitu kok perlu yang disebut dengan diplomasi terhadap negara Nah, kalau membela diri ya, namanya orang bukan membela diri kan sebuah Tapi jangan kemudian lakukan jauh visosnya. Oh, Anda bukan negara untuk melaksanakan visos, Anda membela diri dari perbuatan mereka Misalnya seperti orang beradu kan dipukul, kita ngeref, kan kita pukulnya kan begitu bahasanya tapi bukan berarti kita menerapkan kisah terhadap mereka hanya defensif jangan kita jemaah yang bisa dipukul Nabi bisa ya mati yaitu itu mati konyol ya. dan, dan membela diri bukan karena kita uh, ada keinginan membunuh itu bagian dari kalau dia mati, mati itu mati syahid. Al qatil wal maktur fina kan ada hadis Kata Nabi, yang membunuh yang dibunuh di neraka Sahabat bilang, kami tahu kalau orang yang membunuh di neraka Bukain okay for fact. Kata kata para sahabat Loh bagaimana bisa orang yang dibunuh di neraka? Kenapa Nabi mengatakan, yang mau dibunuh juga punya keinginan mau membunuh, Tapi kebetulan dia terbunuh duluan Oh begitu Pak dia punya keinginan untuk membunuh, tapi kebetulan dia kalah, dia tidak ya, bunuh. Niatnya sama. <laughs> dia kita mau siapa membunuh? Kalo. Itu saya maksud, jadi harus kita pasang pasang itu tadi. Iya, ya, jadi seperti itu. Tapi saya yakin lah, bapak itu karena membela diri. Artinya karena pembelaan dan itu biasa itu spontan itu alam natural, pembelaan diri itu natural. Memang karena negara bisa dikatakan tidak hadir. Ya tidak hadir secara maksimal negara-negara, itu kan soalan terbesar yang memang menjadi soalan bangsa kita saya pikir mungkin itu ya yeah. jadi kita di penegasan jadi ayat yang dari tadi Udina, Liladina, Yuma, Bianadolimu dan seterusnya ada kata kondisi sebenarnya siat ya akan dilakukan, itu yang terakhir dalam Minister Dori ini itu yang sering saya sampaikan pada teman-teman, yakub posisi itu. Nah, karena ayatnya begitu, uji nalin dari Nanyu Kotaluna. Itulah al itu. Begitu ilat. itu Al-Hak itu Al-Hak itu Al-Hak itu Al-Hak itu itu al itu itu dibolehkan itu itu Kenapa? Biar anda mundur karena mereka dizalimi ketidakadilan. Dan nanti dibatasi dengan anahul satu dua enam Iya. Tahunisnya. Ya kalau mau balas, balas dengan yang Tapi sabar juga ya. Jelasnya di atas dan tidak. Sebenarnya jelas, Al-Quran itu jelas Pak. Selalu bapak terapan itu pasti kemenangan. Kenapa umat sesam sering kalah pada luaran? Palestina kenapa? Sampai saat ini Palestina pernah menang mana? Kenapa? PR ini nanti Apa kasih PR? Artinya apa ya? Karena itu ada persoalan, ada persoalan ini, yang bijak, Pak Ada ada persoalan yang membuat ini gak bisa Nah, itu yang perlu ada yang ada. Itu ya, di lihat Itu dijarak dalam iman dan takar orang muslim, seperti Pak Pak ya, Pak Iya, Sakib Aslan kan ya, ya. Kenapa umat Islam mundur Sementara orang, orang selain muslim itu maju Itu tadi, karena kata Sakib Aslan karena Umat Islam tidak berpegang pada Quran dan Sunnah itu dia berpegang kepada konsep lain Orang-orang Barat, kata Abdul dan Jamaluddin Abgani Kenapa mereka sampai peradaban susah saat itu Dan, dan Abdul dengan Abgani pergi ke ke Perancis, dia lihat Apa dia bilang? Salah satu dia mengatakan Wajatul islam filgan bima wajatul fi Mesir Aku dapat Islam itu di Barat, tidak aku dapat di Mesir Di orang Mesir, kenapa? Karena semua prinsip-prinsip ini dilaksanakan pada tim non Muslim, saya tidak sampai seperti itu. Nah, ketika jawab, kenapa umat Islam bisa tahun tahun 1781 saja muncul para mujahidin? Nah, jawabannya adalah karena mereka tidak mempraktikkan nilai-nilai Islam itu yang luar biasa. Yang saya katakan tadi Pak Ustadz Asad mengatakan itu kan sudah jelas langkah ini. Dia bisa membalas karena didalimi. Kalau dia membalas setimpal. Kalau dia sabar, lebih baik. <manyai> itu konsep Islam. Kalau itu diterapkan, kalau anda sabar وَمَيْجَدْتَكِهُ وَيَزْرِتْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُطِيْ وَأَجْرُ الْمُقْسِيِ Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ini. Ini kalimat Nabi Yusuf ini Dalam Tuhan Yusuf, dia mengatakan setelah dia mendapatkan cobaan dari masih kecil sampai sudah besar. Nabi Yusuf itu paling banyak cobaan. Kalau anda baca sejarah Nabi Yusuf itu sejarah cobaan semua. Dia masih kecil, jadi dia mempunyai di semua. Kemudian dijadikan muda. Dijual, dijadikan muda, kemudian enak sedikit Dia fitnah, enak sedikit, baru enak sedikit, dia fitnah Lalu masuk ke dalam penjara, lalu dijanjikan dia keluar oleh temannya Temannya lupa, kenapa temannya lupa sampai Nabi Yusuf itu? Karena Nabi Yusuf mengadakan temannya, bukan mengadalkan Allah Dia bilang, nanti kalau kau keluar, dia tahu sama Raja Bahwa saya tidak melakukan rupiah yang orang Allah kasih lupa itu orang tersebut, kenapa? Karena Nabi Yusuf bersandar kepada makhluk, bukan kepada khaliq Nah setelah itu baru dia tobat baru kemudian Allah lepaskan Baru dia dapat itu kan, baru dia dapat kelimaan apa, tundukan yang tinggi Apa kata Nabi Yusuf setelah itu? وَمَيْيَيَتَكِيْوَ fa inna اللَّهَ la يُطِيْ al الْمُخْسِمِ siapa yang bertakwa dan sabat, Allah tidak pernah siasiakan pahala orang yang berbuat Islam Jadi sabat dan takwa itu adalah ciri orang yang musim. Nah, kalau kita mau selamat ya, kembali aja ke situ. Nau sejauh jauh-jauh kembali kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran dipahami, dan kembali kepada bagaimana nabi berbuat terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan itu, seperti apa nabi bersikap dan berbuat. Cuma itu saja, dosa berpikir kalau oh. Tunjukannya jelas. Nah, oke, okay, saya pikir ini. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim kasih. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Right. So All